Oke guys kembali lagi bersama gue di A1902 channel dengan saya Alam kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue khususnya pengalaman foro gimana waktu itu gue lagi camping sama temen-temen temen gue teman-teman gue sama tegak tiga pertempatan teman-teman gue itu camping hari Jumat habis jumatan yang satuan lah ya udah nah habis jam saja satu, gue gua sama teman-teman gue. dulu gua ini rencana-rencana gitu kapan di camping kapan di camping. ya udah gas aja sekarang ke gitu, kesini deket ini kok itu besok kita besok kita pulang. gitu ada itu deal gitu dadakan gitu ya selainnya. lalu kita tuh prepare sampai prepare jam 1 sampai jam 3 nah udah jam 3 lalu kita langsung berangkat otw ke tempat tujuan tempat tujuannya itu nah, agak dekat lah dari rumah kita ke tempat tujuan sekitar 30 meter makanya kita pakai motor udah kita pakai motor Jalan sampai lah ke rumah temen gua Ada temen gua itu deket dari tujuan sekitar 42 meter lah Itu jadi udah gua simpan motor dua sama temen gua jalan kaki Nah jalan kaki jalan kaki Pokoknya kita gua ke, sama ke rumah temen gua itu nyampe sekitar jam 4 lah Nah gue langsung jalan kaki sampai tujuan Terus sekitar jam setengah lima udah kelar gitu udah nyampe gitu ya, ya udah tuh gue sama teman gue tuh yang tiga orang itu gue pasang tenda lah. pasang tenda seperti biasa gitu ya pasang tenda pasang tenda lalu gue nyalain kompor kompor gue masak mie apa kayak gitu ya nah pas jam setengah enam tuh cuaca udah, udah agak mendung udah mau maghrib juga jadi gelap banget udah udah mau maghrib cuaca mendung sama banyak bokongan itu udah super gelap jadi kayak maghrib lah malah lebih jadi gelapnya gelap banget gitu udah gua masih masak gitu ya api unggun biar anget kita kan biasanya kalau memang itu kita tuh pasang api unggun biar anget gitu ya Nah tiba-tiba hujan datang gede banget gitu. udah itu gede banget hujannya ini tuh aneh gedenya itu gede kayak apa ya kayak hujan hujan dikasih ini dikasih apa ya air yang ngalir dari dari kerang itu jadi gede banget gitu ini hujan aneh banget kenapa karena hujan itu gede cuma di lokasi kita doang di lokasi luar dari kita itu sekitar 1 meter itu nggak hujan cuma kayak gerimis-gerimis dan anehnya lagi tendanya tendanya itu bocor. Aning, ini tenda baru baru setelah ketiga kali luang Dan tendanya bocor jadi udah gue bawa poin tuh jadi tendanya kasih bocor biar dalamnya gitu nggak basahan. nah sampai lah yang tujuh kita yang tujuh gue masih bertahan sama temen-temen sana meski hujan lebih Dan gue keluar, tuh, mau pipis tuh, gue, gue mau pipis dulu ya ditanya mau ditemui enggak enggak usah dapetin ya udah dia keluar kulitnya gede di ke kolorang tenda di belakang tenda dia pipis. jadi ternyata di belakang tenda ada pohon dia tipis di pohon jadi, dia pipis, pipis, tipis, tipis ada kolor tipis tuh gak sengaja lihat hmm, di depan dia tuh ada tonton lagi di gitu, tempat itu, itu gak ngeliat uh, ada kayak bayangan, bayangan ya kayak, kayak pakai baju putih gitu itu tuh yang ngelang -ngelang itu dia ngeliat-ngeliatnya kemudian lalu dia kembali lagi gitu jadi dia udah nggak gitu, apa jadi dia kembali lagi akhirnya gitu. dia bilang pulang yuk gitu dia tuh gak ceritain bahwa dia terlalu gitu Bang buang, ini kan buang, bocor gitu, kita buang, buang, buang, buang, buang, buang, juga buang, buang, buang, buang, buang, mikir dulu, buang, dulu buang, buang, malam, udah buang, buang, gitu malam gitu, gue mikirnya udah malam buang, gitu. kan jalan hujan, buang, buang, buang, buang, buang, buang, dulu puluh sini bentar puluh sembilan nol, dua puluh dua nol, dua di dua kiri dua ini sama teman-teman gue itu Gue positif thinking sama tim mungkin itu babi apa gitu lewat TV atau anjing atau apa gitu. Ini dinding-dinding gitu, kayak brandway dinding Terus, gue keluar, gue mau ngecek hujan-hujannya masih segitu apa udah udah gitu, gue keluar, udah keluar TNI lu liat luar luarnya itu aneh gitu luarnya itu jalan lurus gitu. luar gitu yaudah gue masuk tenda gue bilang sama teman gue yaudah kita pulang aja ini kan hujan bocor gitu ya gitu. musik gitu ini hujan bocor Jauh, gue nggak mau cerita langsung cerita, gitu, langsung cerita sama teman-teman gue Gue gak, bikin, gak mau bikin perut teman gue panen. Yaudah kita, kalau aja gitu, mungkin besok lagi kita kesini sini lagi gitu. udah kita pulang-pulang, pilih-pilih packing. Nah, pokoknya kita Eh, apa? Teman gue sama gue itu uh, rapiin tenda. Nah, gue ngeliat. Teman gue di belakang tenda jadi pokoknya posisinya itu di belakang tenda dia nerapin belakang tenda gue ngapain belakang depan tenda nah gue tuh ngelihat belakang temen gue itu sekitar tiga meteran ada pocong gue lihat gue uh. gue gak bakal ngomong cerita ya gue cepet cepet cepet cepet cepet, cepet, cepet. Nah. yuk ini pulang pulang pulang pulang, pulang, pulang, pulang. Tempat, perjalanan ada yang lempar lempar dia semacam bambu potongan bambu itu uh. oh mungkin bambu jatuh gitu, gitu. Jalan, jalan, jalan. pas di tempat pasti apa di rumah temen gue ya? itu gak hujan kering kering itu gak hujan gak ya, aneh sih kok oh gak hujan ya kamu gue juga nanya yang punya rumahnya kenapa basah-basah udah mandi enggak di situ hujan enggak ah di sini enggak hujan di situ udah mulai aneh ya udah nggak pulang ke sekitar jam sekitar jam sembilan jam 9 gak pulang jadi ya, Yes. mungkin segitu dulu aja cerita-cerita gua horor gitu gua gua gitu eh, gua yang alami gitu cerita gua yang alami gitu. ini segitu -gitu dulu aja dan jangan lupa jangan lupa kalian like share and subscribe Oke okay, terima kasih